Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Danau Ranau bisa kita katakan sebagai ikon dari objek wisata di Sumatera Selatan Panorama alam yang masih lestari dan juga didukung iklim dan masyarakat yang ke, Ditambah lagi fasilitas dan akomodasi untuk pelesiran pun sudah mendukung Wajar baik kalau makin hari Danau Ranau ini makin menjadi tempat pelesiran yang dibinati oleh masyarakat tapi dibalik keindahan Danau Ranau ini ternyata ada beberapa kisah yang melegenda yang sebenarnya bisa memperkaya cerita kearifan lokal dari Danau Ranau ini. Yang konon katanya ada hubungan dengan pohon raksasa, burung garuda, dan juga makhluk halus. Semisteri aponian ya kisahnya? Sebelum lanjut tolong dibantu subscribe dulu ya channel Mang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya.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 Perlu kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun ini Danau Ranau yang saat ini di bawah administrasi Kabupaten Oku Selatan mengalami perkembangan yang luar biasa besar. Yang dulu wang khawatir sini susah dengan tempat nginep tapi sekarang penginapan adu di mana-mana termasuk di sitar Danau Ranau ini. Saat Mangdayat sini rasanya pun puas nian Danau Ranau tidak sekedar menyaji ke panorama Danau Ranau Bae. Ternyata ada banyak tempat dan atraksi yang bisa kita kunjungi. Saat di danau Ranau, Dayat berkeliling beberapa objek wisata. Memang gak galo galonyo, cuman jadilah. Perjalanan dimulai dari menikmati panorama danau dengan perahu ketek. Berjalan menuju ke objek wisata air panas. Tujuan pertama kita menuju air panas dulu. Tapi sebenarnya bukan yang pertama sih, yang kedua. Karena paginya Mang Dayat mengikuti acara Sirwijaya Ranau Grand Fundo. Acara ini juga luar biasa. Diikuti oleh ribuan peserta. Event ini juga sudah masuk kalender event nasional. Yang insya Allah kegiatan ini bisa mempopuler ke Danau Ranau. Dan juga meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Oke, kita lanjut ke air panas tadi ya. Eh. Mang Dayat berjalan menuju air panas. Di sini kita bisa berendam Mang CBC kabarnya berendam di Banyu panas ini bisa melepaskan racun-racun dan juga baguslah untuk kulit yang konon kabarnya bahwa awal muasal dari Banyu panas ini adalah amarah dari makhluk halus yang kemudian meludahi gunung pesaji dan kemudian jadilah Banyu panas ini ngapa makhluk halus ini marah makhluk halus ini marah karena pohon arah itu ditebang ngapa pohon arah ini ditebang nah ada di bagian ujungnya cerita dari asal usul dari danau ranau ini tam tam duku main mobil Lokasi selanjutnya Mang Daya datangi adalah Pantai Bidadari. Nah pantai inilah yang tidak banyak dipunyai daerah lain yaitu punya kunikan Pantai Tawar karena pantainya ini banyu tawar, jadi kita berenangnya tidak lengket. Terus minum juga malah seger. segar. Kenomato juga tidak pede. Kenyer Sumsel ini, dia omong ke kekatai pantai, sekalinya dikenal ke pantai di Sumsel ini banyu tawar. Di sini juga banyak permainan, macam-macam pokoknya ada galoh. Nah, mang di sini nyoba jetski, kantapnya di sini. Pokoknya harus nyoba mangcabece. Kalau ke danau-danau jangan datang. Main tam-tam main main mobil Selain ada atraksi di Danau Ranau, Mang Dayat juga main rafting. Lokasinya di Sungai Selabung. namanya Ranau rafting, ado IGnya, cek be, Ranau rafting. Nah, baru inilah Mang Dayat terjengok ulunyo Sungai Selabung. Kakal stretching dulu beberapa menit, baru kita melakukan lifting. Seru banget. <laughs> <laughs> stretching itu perlu dilakukan, jadi ketika kalian harus berjemur nanti itu nggak ada yang namanya kram gitu, biar ototnya tuh nggak kaget. tuh you know, guys. Coba bang Dayat sepatunya. Orang sejarah aku ini. Gitu. <laughs> begini begini Ini Yang tenang, patatnya di samping. So, kita masuk arus yang deras, patatnya seperti tadi. Nah, yang kita tahu, Sungai Slabung ini kan ketemu dengan Sungai Kombring, itulah muara duo, yang kemudian menjadi Sungai Kombring. Ternyata Sungai Slabung ini bening nian, tapi bukan cuman bening, ada arus yang cukup deras di sini. Jadi cocok untuk kita main rafting. Inilah yang sangat berkesan. serunian. Yang pasti ajak kawan-kawan. Habis -kawan. itu main banyu di kolam karet. Pacak juga kita berenang. Pakai pelampung nganyut di sungai selabung. Wah melo di sungi. wis mantap nyan. Pokoknya gak cek ngatoknya. Seru serunian. Untuk cerita awal muasal dari ranau ini. Banyak versi yang berkembang. Hal ini wajar. Mengingat luasan dari danau ranau ini mencapai 125 km persegi dan juga menyinggung tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Kedalamannya baik itu ratusan meter, 127 sampai 133 meter. Dalam kan? Dengan luasan daerah inilah yang akhirnya membuat berkembangnya cerita tutur secara turun-temurun berbeda-beda walaupun secara garis besar ada kesamuannya, yaitu dari pohon arah dan hadirnya burung raksasa. Setidaknya ada tiga versi asal-usul danau ranau secara legenda, mungkin ada yang lain lagi. Walaupun juga ada teori secara ilmiah, bahwa secara ilmiah terbentuknya danau ranau ini adalah proses pergerakan lempeng benua. Sebelum adanya danau, tanah tersebut berupa tanah yang mereka yang kemudian membentuk cekungan dengan ukuran panjang dan lebar 17 km kali 12 km. Keberadaan tanah yang mereka ini diakibat ke adonya gunung api purba yang status aktif yang sudah berumur sekitar 50 abad. Wow, lamunian ya. Gunung api purba tersebut cuma sebongkah tanah yang berbukit. Tapi di dalamnya itu adalah apa aktif yang suatu ketika gunung ini meletus yang sangat dahsyat gelantung mujinya sehingga Sehinggalah pun keluar dari tanah dan menghempas ke tanah yang kemudian menjadi lokasi gunung dan juga tanah di sekitarnya. Namun ada beberapa magma yang masih aktif dan bongkahan bukit yang masih tesiso. Kemudian bongkahan dari gunung api purba membentuk gunung yaitu gunung seminung. Kemudian untuk kaldera yang terbentuk dari letusan gunung api purba ini keluar banyu. Sungi yang ada di dekat kaldera ini juga dialiri. Semakin lama kaldera ini penuh dengan banyu dan menjadi danau. Lalu tanah di sekitar danau pun makin lama ditumbuhi oleh tanaman liar dan juga pepohonan. Dan akhirnya berubahlah jadi areal pegunungan Cak sekarang ini. Udiayi mainiari La berubah galo, Mainan lama Mulai di ke Mu asal dari Danau Ranau secara legenda Setidaknya ada tiga versi yang mengendaya dapet. Yang galo galonyo punya kesamuan cerita Bahwa di Danau Ranau ini terdapat pohon arah raksasa Dan juga cerita kehadiran burung raksasa Versi pertama bahwa konon masyarakat di sekitar mengalami kesulitan Banyu, Banyu Bersih maksudnya, yang kemudian mendapatkan kabar bahwa untuk dapat ke Banyu Bersih warga harus nebang pohon arah. Kemudian berbondong-bondonglah warga ini mendatangi pohon arah. Tapi warga ini bingung, Ca mana cara nebang pohon raksasa ini. Alkisah, sampai akhirnya di tengah kebingungan muncullah seekor burung raksasa hinggap di pucuk pohon ara. Yang ngenjuk tahu kalau nak nebang pohon ini, kalian harus punya alat berbentuk mirip dengan kaki manusia. Akhirnya, warga gotong buat alat dari batu, guno ke gagang dari kayu. Setelah berbulan-bulan, akhirnya pohon ara ini berhasil ditebak. Dari lubang bekas pohon ara itulah, ngeluar ke banyu. Dan akhirnya meluas sampai jadi danau. Sedangkan batu tanah akibat serpehan dari tumbangnya pohon nara menjadi bukit yang ada di sekeliling danau ranau. Dan salah satu diantaranya adalah gunung seminung. Sedangkan untuk baju panas yang menjadi lokasi pemandian wisatawan dipercaya terbentuk akibat amarah dari makhluk halus. Yang marah pohon nara ini ditebang oleh warga. Jadi makhluk halus itu ngeludai gunung Pesagi. Gara-gara ngeludai gunung inilah... Buat sebagian banyu di danau ranau itu menjadi panas. Versi yang kedua, iola di pucuk pohon arak raksasa ini terdapat habitat borong raksasa. Tapi tanah di sekitar pohon ini subur, jadi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Waktu ke waktu area ladang semakin luas dan semakin dekat dengan pohon arak ini. Akhirnya banyak budak-budak main dan ngejahili habitat borong raksasa ini. Hal yang digaweke oleh anak-anak penduduk ini mengundang amarah dari burung raksasa. Jadi burung raksasa ini nyerang seluruh wong yang ada di dekat pohon ini. Karena itulah jadi bahaya. Para penduduk dan ketua adat berniat untuk mengusir burung besar ini dengan nebang pohon arah. Dan akhirnya burung besar pun berhasil diusir oleh ketua adat. Dikarno ke para penduduk tidak punya keahlian atau kekuatan pecah ketua adat tadi, Masyarakat pun nebang hampir seluruh pohon reranau dan pohon hara Tapi setelah ditebang, pohon-pohon ini luar banyu Banyu dari batang ini genangi seluruh areal sawah dan sekitarnya Dan terbentuklah danau pecah sekarang Dulu main ting tam tam ini main mobil Legend untuk muasal danau versi yang ketiga menyangkut puyang dari syukur yaitu puyang dari Singajuru puyang Singajuru adalah wong pertama di syukur yang datang ke danau Ranau namun pas puyang Singajuru datang, dan ranau ini sudah dihuni oleh suku abung bahwa nenek moyang kita setelah Minum. datang ke sini kan sudah ditunggu orang abung hmm. orang abung ini sudah cukup kuat menguasai ranau ini sudah sembilan marga dia itu hmm. kemudian datang lagi nenek moyang kita hmm. yang singa juru tadi hmm. itu yang pertama <tuh> nah kedatangan singa juru ini karena abung ini sudah cukup kuat sehingga singa juru ini uh, minta sama tua-tua uh, orang abung ini dia tak bagi supaya mau hidup di sini minta sebagian tanah untuk bercocok tanam kemudian untuk hidup bersama di sini jadi berdampingan pak nah, ya jadi di membaur dengan orang Abung ini. Sebelum nah kemudian kalah. oleh orang Abung ini, kalau lah tua-tua orang Abung ini boleh diizinkan itu mau tinggal di sini rombongan Singajuru ini boleh. Nah, desa yang pertama datang daripada Singajuru ini itu kalau dulunya namanya Kuta Bumi sekarang itu Sukajaya, dulu desa Sukajaya. Nah kemudian setelah diizinkan orang Abung ini mereka mau netap di sini hidup di sini maka ada persyaratan dari orang Abung ini boleh kamu netap di sini tapi ada syaratnya ya jadi oleh singa juru ini tadi apa syaratnya boleh kami mendengar boleh Hmm. Nah, jadi di daerah, apa daerah Ranau ini ada sebatang kayu besar yang tingginya lebih dari Gunung Seminung itu. Hmm. Jadi kayu hara ini tumbuh di Padang Ratu itu jauh kalau kita lihat dari Danau Ranau hmm. mungkin ada jarak dua kiloan dari Danau hmm. itu. Nah. nah tumbuhlah di situ di atas kayu hara ini namanya kayu hara. Di atas kayu hara ini ada dua ekor burung geruda. Nah burung geruda ini inilah gelisahnya orang abung ini bahwa mereka itu <coughs> ternak orang abung ini dimakan burung geruda ini. Hmm, burung geruda jadi baik sapi, kambing, apalagi ayam nggak <coughs> aman dia. Nah jadi Bilang orang Abung kepada Singa Juru ini bahwa kalau kamu bisa mematikan burung geruda ini boleh kamu tetap di sini. Syaratnya itu. Syaratnya kan? uh, bilang si Singa Juru bahwa kalau mau dimatikan sulit, berangganya. Tapi kalau mau diusir atau dipindahkan, okey boleh. Nah apapun itu peburuannya harus nggak ada lagi di sini pindah dari sini baik mau dimatikan mau dipindahkan terserah nah jadi oleh singa Juru ini beliau ada syaratnya juga nah boleh saya pindahkan atau matikan tapi kamu harus ada syaratnya juga apa bilang ngarau -ngara ngabung kami harus kamu harus tahu kepada saya Ok, orang-orang gabung -orang ini Lantas, setelah ada kesepakatan Kedua suku ini Maka terjadilah si Singajurun manggil anak buahnya Anak buah daripada Singajurun ini bahwa kayu itu ditebang Kayu hara itu ditebang, tiga bulan nebangnya pak Tiga bulan, saking besarnya kayu itu Nah ditebang tiga bulan roboh pangkalnya di desa padang ratu padang ratu tadi ujungnya. ujungnya belum jadi danau ada sebuah kira-kira eh, yang besar telaga itu api uh, injuk kubang telaga hmm. no, telagalah danau kecil lah nah ujungnya masuk ke situ ke telaga ini Ujung kayu hara daun Sama daun-daunnya Pangkalnya di desa apa tadi Pandang kan Padang Ratu tadi Ujungnya masuk ke Telaga itu Nah setelah roboh Itu Kayu hara ini mengeluarkan air Dari batang Kayu hara ini mengeluarkan air Ke Telaga tadi Nah itulah Terjadinya Danau Ranau itu, nah itu walau alam kalau itu cerita pak, apa bisa? Bendaranya, iya ya, cerita, ya, cerita al kisah, kisah kisah kayaatnya. Nah itu ceritanya Danau ya. Ranau. Itu. Inilah tiga versi yang mangdae dapatkan dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa versi lainnya. Hal ini dikarno keluasan Danau Ranau yang secara topisah akan berkembang suatu kebudayaan dan cerita tutur masyarakat masing-masing. Inilah kekayaan budaya yang ada di Sumatera Selatan, bahwa latar belakang cerita tutur menjadi simbol pemersatu dalam keberagaman di Sumatera Selatan. Demikianlah video Mang Dayat, mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah Mang Dayat mohon ampun,